GBP/USD bearish sedang berada di area kritis. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga GBP/USD sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya, waspadai jika harga GBP/USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.25085, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.25688. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 April tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda. Silakan hubungi 081212.